Okay, ini dia baru keluar dari rumah ini muka-muka sebelum kejadian Terbuka. kita boleh buka sebelum ini boleh buka kita nak pergi jangan boleh buka ini <laughs> Hmm. kita dah bawa Ustaz ya. kau tak balik hingga sembilan balik tu oi masuk sikit budak taman nak duduk balik pula sini lah siap bayang seri pagi ni pagi kau sekolah si pagi lah lu Ah ini dia <laughs> muka sebelum kejadian ok dilanggar dia. <laughs> tak usah janganlah, tak sampai sana lagi kena apa. Biasa kalau dekat gerai-gerai orang lempang ada siling kat lantai. Jangan betul. Itu toyol budu. Sekarang dia duit sering. Ini rezeki namanya. <laughs> Macam dekat Google Dia kata Tak macam bakar Tak macam Dekat yang boleh lah uh -huh. Nak jumpa Aina Sekali uh, Aina mana tuk -tuk pula, pula, pula, pula, pula. Nah, kan punya... Apa blur ni ha, Sudah Ya eh, aku nampak-penampakan Apa beli gila Jis. Oh dia pun Dia orang dengan saya Aku selalu jumpa dia early Mana? Ina Ya yeah, bye Aku selalu jumpa dia kok Member dia member dia, aku dia, gila Dia selalu DM aku Ina Ina Ina family sitok Eh jalan ni kita dah lalu tadi Ini <laughs> <laughs> kereta jadi. Jalan Jalan semua Jalan lah Jalan lah Jalan lah Jalan Okay Apakah perasaan anda? Haa, tu betul lah. Terus. <laughs> Saya rasa bosan. Hei hei. tu. Jalan keluar. Hei. Bateri aku tinggal berapa eh? 33. Buat lagi. Buat lagi nak buat dokumentari. Hei hei hei. File 010. Kami dah. <laughs> Kalau jumpa video ni ah baik. Kalau besok kau dah tak jumpa aku Mampu sebab aku tak jumpa korang pun beger beger beger lampu tak lampu tak ada dia lalu tengah-tengah pagi pergi pasar beli segala mak. dekat pasar loh. kau ni tadi mana? Segar gembik. We pelotok ni. sebelah ni. Oh ni. Sen lampu tu buka. Kan? Ada mangga. Eh ya mana ni? Dekan, ni juga. Eh. Nombor 6 eh. ni. Yang sebelah ni masa benda aku tengok. Cer dia dia macam dia. Okay sebelah ni. Tapi yang kita, nak kita pergi ni sebelah ni kan? Dia masak ya rumah yang besar ni. Mak. Kan. Dengan, dia dengan dia yang tu motor. Oi ya asal ada macam orang lampu. Itu. <laughs> ada orang tinggal bodoh. Lampu Dekat belakang boleh buka Tak <tong> Ten. Ten. <tong> <Macam tong> ada Aku tinggal Aku lupa Tak Tak keluar Aku tak bawa Aku Macam dua orang gila Tak ada Tak ada Mana kau tengok Mana macam mana Tak ada Aku tengok dalam Masa ni lampu Buka tau Oh itu belakang Oh Hello. Ada kereta lalu pula. Tak nampak dah. Aduh, oh, flame. Ya. Kami. Silah diam. Jom aku takut pula. Sudah aku, aku rasa. Tak sakilah. Ya. Aduh, tak ada live. Kata nak masuk depan-depan dah, ok Asyiklah Dia macam ni lah Takde buka bintu kan eh. Buah hal yang ni lah try masuk Dia buat bising tu ni, dia orang konflik ni Dia macam ni lah Dia macam ni lah Dia macam ni lah ah boleh-boleh Kan, sini kan, macam tu kan, aku kat depan ni kan Macam tu lah, aku kat depan kan Kau orang ni kan eh. Aku datang Mereka... nak meneman je ah, Tak, tak, macam tu lah, macam Datang kan, itu tengah rakau kan, macam tu rakau kan Rakau macam, kita-kita kita buat dah elok kita lah Macam tu macam dah ni kan Itu kat ah, Tapi, kau ker depan Tak, bersama. yang cameraman ni siapa pasal ni eh? Tak, nanti lah, aku sekejap Aku sekejap dulu Bespek jalan, jalan, ya, jalan ke depan ni kan. Ke depan. Kita sampai dekat depan ni kan. Hey, Bespek, kerja rakam Rakam kat sini. Ah. Tak masalah ni. Aku eh. kat rumah ah, lepas tu sampai kat rumah tu kan. Maknanya aku tak boleh record dalam rumah ni dia ship ah, blue sampai kat rumah ni kan. Jadi macam a ah, yeah. kan. Lepas tu kita rakam masuk rumah ni. Lepas tu dah kacau. Kacau macam tu. Ah, ha tadi. <laughs> nah. Cepat Dah. <laughs> nah. Ke. Terbenak kujai satpi. Pasal kanjeung masuk tu. Masuklah. Tak masuk. Ah. Nak masuk. Yo. Yo. Siri siri. Bina rekod je. <laughs> Jang tolak, tolak, eh. <laughs> jangan tolak-tolak eh. Jangan-jangan sentuh Kederaan aku. Assalamualaikum. Ini tetap orang ini dada Dada lah, tak dada Jambat Kau bawa kasturi ya? <laughs> Entah, ini lagi <laughs> Kita dulu ya Tapi macam ini hmm. Ha? Baik, dah apa Ini macam ini lah, kita kejap kan kita tiga-tiga kat depan ni kan itu rakam ah ah okey okey ialah cecah dulu nampak aje kita Tapi, ah setengah rakam kan cekadlah a ah, ini a ah, okey kain ah, kita ada projek kita tengah cat tiga rumah ni ha kan? hmm. nak pergi kat depan kan? tu kan terus dekat belakang sekali kan tengah betul kan? kan aku masuk dalam taman tak ada babum dekat dalam rumah tu Rekan dalam nak masuk ah, rekan masuk ah. Macam kau tunggu masuk. Aku masuk ah. Masuk dia stop aku panaskan sajaan macam check. Ah dah sediakan. Okey boleh. Kita boleh sitikan angin ni. macam dah masuk rumah tu dah habis ha. Masuk Masuklah tak ada apa-apa dulu. Ah yeah. <suk> ya. Cieh, aku aku nak dah masuk ah. dah okay, tak, ni. Okey, kau. Tak. Siapa cameraman? Ah cameraman video. Ni. Aku. Kau Kau dekat. Eh, abang ni. Aku kalau kau nak video aku boleh untuk melupa ke apa. Ha. Tak kamera aku boleh masanya aku tak tahu kenapa. Ha tak boleh-boleh. Tutu boleh. tu. Okey, boleh-boleh cerita tengok okay. pun macam pakailah. Okay Okey betul. Baik kau tunjuk lup. rumah okay, ni. Ha. Okay, kau pandanglah. Kata. Mana kau punya itu, best? Ya. Seduh. Ali kau dalam ni. Okey. Pandang di sini. Alah kau pandang. Sini tak pandang ke eh. sana sebab kita nak satu aku tunjuk wad. kan ha dia buat dia nak start 1 2 3 ini dia belum bagi eh, aku pergi. dah tekan aku dekat dah tekan tadi aku lagi sekali lagi sekali lagi nah yang dah dah checklah 1 2 3 checklah nanti kita kat-katlah oi oh, yeah. checklah 1 2 gitu <laughs> Okay ini ni Nampak rumah ni ya? satu mesin penting Untuk negara Jadi Apa yang kita perlu buat Kita perlu buat Yang kita setam Kalau okay, kita di rumah okay. Kita sedia Assalamualaikum okay. Tunggu dia. dia tu. Dan apa-apa? Last word? Any last word? Tak terus. Hehehe. Ayuh. Bombas. Selamat ting. oke Haa saya dulu dulu ini Aku dah keluar bodoh. Kau nampak apa la kau? Hah? Betul tak ada. Aku kat rumah ni. Aku kat rumah. Titik-titik kau rasa kau nak masuk rumah. Lima dalam bilik wei. Nak eh? Nak. Jangan. Jangan. Lah kena kenangan. Kenangan pelotot kau. Kenangan apa bodoh? Pergi okay, ah Lima orang mesti syok sikit. Tak apa Lima orang syok sikit, <tuk>, sikit wei. Kalau tiga orang nanti seorang hilang, pisang aku. Hai, sayang, sayang. Kau ni masuk dalam dulu, kat dalam kat hujung. Aku mari mai. Jomlah gila. Sama-samalah bodoh. Tak je main bodoh. Okey dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kau nak jadi. Susah apa? Blur dia orang saya kamera aku kalau masuk ni. Wis ni tengah ambil tempat ambil tempat dada tu. Baik. Cuba fair room tu. Banyak perumat benda weh. Tak jangan uh, ambil dada kalau kucing. Kalau tak kalau kucing. Tu gila air kau nampak merah. Saya tahu. Tak tahu. Tak ada. Ini. Cuba aku ke Tak, masa ni kamera kulit tadi blue. Dia tak nak fokus. Sudah jangan memang ada. Aduh, I think it. Enggak hmm. ada. Sekarang kita Ada tain Biasa Bodoh pake topi <laughs> <mukuh>. <laughs> kita buka pintu tu. Itu pintu <laughs> <itu> belakang ni dia. Selari dulu. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Ini ayam tel. Ini. Kecik rumah. Besar kan. Dia datang. Hmm. Datang dia lagi. <laughs> tak, ikut grup grup viral kek